assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Oh, belum ya? Iyalah, <laughs> uh, gimana kabarnya? Baik toh, baik. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan yang baik dan sehat walafiat. Well, Oke, okay. jangan lupa juga pakai masker karena sekarang masih ya tahu sendirilah. Masih musim corona seperti ini, kita wajib menjaga wajib untuk menjaga imunitas tubuh kita jadi jangan lupa minum vitamin makan yang cukup yang sehat jangan lupa makan sayur minum air putih yang cukup juga minimal 2 liter dalam sehari ingat jangan langsung minum 2 liter aja jadi dua liter itu untuk satu hari full ya. Jadi sedikit sedikit asalkan bisa mencapai dua liter dalam satu hari. Karena itu penting untuk kita. Dan eh uh, cuci tangan, jangan lupa cuci tangan. Dari manapun mau kemana pun, jangan lupa cuci tangan. Pakai hand sanitizer juga kalau mau pergi-pergi. Oke, okay, cukup sampai di sini aja ya sambutannya. Hari ini saya mau bikin video vlog Tentang masak-masak ya Karena saya dapat request dari putri saya Eril Untuk membuat ayam ungkep Nah, untuk tahu bagaimana cara saya membuat ayam ungkep Dari step by step-nya Mari ikuti saya untuk masak-masak Dan jangan lupa klik like, komen and subscribe ya kawan karena dari situlah juga komen-komen membangun kalian lah membuat uh, memotivasi saya untuk semakin-semakin membuat video yang lebih baik lagi dan jangan lupa saran-sarannya ya jadi oke okay, kembali lagi kita ke topik awal untuk membuat si ayam ungkep nah untuk tahu bagaimana cara saya memasak Mungkin nggak sebaik kalian Tapi ya setidaknya saya bisa membuat video inilah ya Meskipun sebenarnya tuh unfighted Sekarang kita mulai Kita bikin ayam Apa? Ayam ungkep Kepp Oke Selamat menonton Dan jangan lupa Jangan di skip skip skip ya Karena Kalau kita skip Nanti akan ada salah faham atau kesalahfahaman yang membuat kita gak enak. Udahlah ya, selamat menonton! Jangan lupa kasih like lagi, uh, apa komen, terus subscribe-nya. Oke, okay, ikutin saya. Check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau masakin masakan kesukaannya Ariel. Ini ada ayam ungkap nih, kita udah mm, siapkan ayamnya 1 kilo ya. Terus ini bahan-bahannya ada e, kunyit, ada jahe. Ini jahe ya, tapi ini berhubung jahenya tinggal sedikit. Gak tau tadi, kalau habis jadi aku sih? Secukupnya aja, kalian kalau punya jahe ya agak besar aja ya. Disamain sama itu kunyitnya, udah itu lengkuas, ada bawang merah, bawang putih, kemiri, serai, ketumbar, daun jeruk, sama merica bubuk, dan penyedap. Oke, sekarang kita haluskan semua bumbunya dan kita ungkep ayamnya, ikutin terus ya biar tahu langkah selanjutnya. Oke okay, tadi bumbunya udah saya lembutin pakai blend, bisa juga pakai manual ya pakai ulekan. Ini pakai blend biar cepet. Dan nyisain daun jeruk aja, daun jeruk sama bumbu lengkapnya aja. Nanti kita tumis dulu sebentar. Disitu kita ungkep sama si ayamnya. Oke, okay? lanjut ya. Nah, ini bumbunya ya, diungkep. Oh, sorry, ditumis dulu. Maaf, keliru ditumis hmm. nanti. Lengkapnya, resepnya saya cantumkan di deskripsi saja ya. Soalnya kalau langsung di sini ribet, apalagi anak teriak-teriak terus dari tadi. Untung kesekit. Oke, okay. biarkan agak matang lalu nanti di taruh di ayamnya. Okay. Tuh daun jeruknya udah aku masukin ya. Bumbunya udah masukin, kita tinggal masukin ini, dicapukkannya sama penyedap, oke okay ya. Terus kita tambah garam secukupnya, karena tadi udah pakai itu penyedapnya kan udah asin tuh, terus. Oke. Okay. lanjut tambahin gula sama oh cukup gula aja kan tadi udah garamnya <lupa>, lupa kita masukin gula sebentar ya oke tadi udah aku masukin gula sekitar 1 sendok teh kenapa kok dikasih gula nanti biar bisa ada manis-manisnya gitu kayaknya airnya kurang deh kita masukin air lagi ya kita tambahin air Nah, tinggal kita tunggu sampai matang. Ini ayam ungkepnya. Tuh bumbunya banyak banget. Semakin banyak bumbunya tuh semakin enak ya, guys. Jadi dia bisa meresap sampai ke dalam. menit Pokoknya dia sat apa? Pokoknya dia itu surut aja itu airnya. Jadi kandungan airnya itu kurang. Nih, itu, kita kasih ke tempat di mana akhirnya tunggu mendidih. Oke. Okay. Selesai kita tunggu sampai dia meresap. makanan kesukaan ayah sama kesukaan Ariel cantik kan oke okay, sambil nunggu ayamnya matang kita mau petik daun kemangi dulu buat lalap ya hati-hati kemarin tuh ada uletnya Susah ya, untuk kita petik sendiri jadi seger. Kasih polibes-polibet gini tuh. Kemarin tuh ada pohon cabenya juga, ada daun min juga, tapi takut hujan, gak tahu mati. Ini aja udah, ini ayamnya udah matang ya, guys. Ini bisa kok langsung dimakan, ini karena udah matang ya, cantik kan warnanya dan harum banget baunya. seger ayam ini siap digoreng, dimakan gini aja bisa, digoreng juga bisa, tapi ini nanti digoreng ya. Hmm, cantik kan, hmm, aromanya, wangi. Hmm. kita siapkan minyak panasnya. kurang kurangkah minyaknya? kasih lagi ya. dah cukup segitu aja dah. kita masak, kita goreng. satu oke okay. kita goreng di situ di minyak panas tunggu minyaknya sampai benar-benar panas ya biar enggak lengket nanti dan itu minyaknya biar enggak masuk ke dalam daging ayam jadi susah keluar gitu jadi gimana ya nanti teksturnya tuh enggak bagus oke okay nih wow, baunya lihat nih ayam cantiknya betul-betul cantik ya tuh sampai patah-patah dia hmm saking matangnya kita ya, kita goreng, aduh gue takut, saya suka banget masak, hobi banget masak, tapi kalau urusan goreng menggoreng, gue paling benci karena gue takut di minyak panasnya itu mencrat mencrat, <tuh> nih sampai pakai pelindung. ya <tuh> nah, kita tunggu sampai dia kering ya nah udah jadi nih guys ini ayamnya tuh dia udah makan duluan tuh. oke okay, ini hmm. ayamnya ya cantik banget gue ada sambal terasinya sama apa wow olyong semuanya sama aril hmm. oke okay sekarang kita mau makan siang dulu jadi ya lanjutkan video-video vlog saya selanjutnya terima kasih sudah mau menonton sampai jumpa jangan lupa pakai masker dan selalu cuci tangan setelah beraktivitas maupun mau makan ini kita mau makan dulu ya sudah lihat kan gimana cara saya bikin ayam ungkapnya sedikit belibet enggak ya uh, kalau menurut saya sih gampang mudah praktis dan gimana ya enak banget makanya nih anak selalu minta dibikinin ayam ungkap nah jadi kalian tuh kalian-kalian semuanya yang sudah mau klik video ini itu wajib Buat nyobain bikin ayam ungkep. Oh ya, satu tips lagi ya. Jadi, gini: kalau kalian punya uh, itu kulkas, bisa nanti ayam ungketnya yang sudah matang udah diungkep ya. Bisa disimpan di kulkas, aduh, bisa disimpan di kulkas. Dan nah, cara simpan yang baik itu kita masukkan ke dalam plastik ya. Setelah masuk semua ke dalam plastik, kalau bisa yang plastik klip ya. Kalau bisa, plastik klip aduh, anak ini. Kalau bisa, yang plastik klip jadi nanti dimasukin ke plastik klip Terus ada wadah seperti ember, itu ada airnya. Nah, kalian masukin itu plastiknya, kalian benamkan sampai udara yang di dalam plastik yang ada ayamnya itu tadi keluar udaranya sampai mengkeriput. Ya, maaf, nggak bisa nyontohin ini, nah terus setelah udara benar-benar keluar semuanya baru di itu klipnya itu ditutup nah setelah itu aman deh disimpan di freezer bisa sampai satu bulan ya iya mestinya bisa sampai satu bulan. dan bisa dimasak kalau pas lagi butuh nah, sayangnya saya nggak punya kulkas jadi kita nggak simpen simpen gitu udah goreng aja habisin aja udah ya Makan sekali itu jadi, untuk kalian yang punya kulkas, eman kalau nggak disimpan ya. Jadi disimpan buat nanti, kalau anak minta lagi, kita tinggal goreng-goreng, kita tinggal nyambel, udah fresh itu Kopi. ya. Oke, okay. sekian tips dari saya, dan terima kasih sudah klik video ini, sudah mau. Like, sudah mau uh, komen, sudah mau subscribe. Terima kasih, dan semoga itu menjadi ladang pahala untuk kalian semua. Karena itu semua gratis, ya, tapi dapat mm, pahala yang berlipat-lipat. Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah, serta sukses selalu dan selalu apa sehat. Udah sehat, ya udahlah. Pokoknya yang terbaik saja untuk kalian semua yang sudah nonton video ini. Meskipun ini kadarnya adalah video yang anfaedah, tapi ya enggak apa-apa lah ya. Lihat aja untuk bantu kita-kita ini ya, karena kita mau pengen membangun impian di sini. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, nyanyi. 嗯 mm -hmm.